tanggal 8 Februari 2001 menjelang pukul 8, pantauan arus lalu lintas masih tetap tergenang air dari eh, tol Exit Kertajati maupun arah Kadipaten dan Indramayu. Sementara, kedalaman air mencapai 1 meter lebih 20 cm karena ada penurunan yang tadinya 1 meter 50 menjadi 20. Demikian keadaan yang dapat saya laporkan dari exit tol Kertajati, Satlantas Polres Majalengka, Limbangan Kasih Suganda melaporkan. Yuk, mari kita gunakan tadi. Iya, mohon panjang siang untuk jalan dengan Big Club, kantoran, hati-hati waspadai, yaitu ini Indonesia Ini bisa miring Ayo hujan ya? Kalangan mau tutup 2 minggu kita